Desa apa, desa apa, nih? desa apa, desa eh, apa, desa apa, desa apa, desa apa, desa oh, ya, apa, desa apa, desa apa, desa apa, desa apa, desa apa, desa ini, desa apa, desa apa, desa apa, kita apa, desa apa, desa apa, desa Bertepat di masing-masing daerah Ubud Dan yang pasti memang banyak sekali vila-vila dan resort di tempat kebunnya banyak. Ya. banyak sekali bisa kita ekspor Dan tempatnya gila Dari mulai kita masuk sana Sampai sini Keren abis Kita di sana udah dimanjakan sama les terasnya Terus kita mau lihat di situ Gimana yang pasti Ikutin jalan kita Perjalanan kita hari ini uh, jangan lupa Lalu subscribe dong, like, share dan komen. Share ke banyak teman-teman yang lain, kasih kita informasi. Oke, okay, yuk jalan yuk. Halo Om Swastiastu. Ya, terima kasih. Protokol dulu. Ya, terima Protokol dulu. ya terima ya terima ya, ya, ya, ya, kesehatan ya kesehatan oke oke. Oke, terima kasih banyak. Protokol jaga kesehatan kita di alam pandemi nih sekarang nih bahaya. Oke, suhu Bapak ya. Iya. 6,1 Bapak. Loh, tadi 36. Nah, 36. <laughs> 36 Selamat pagi menjelang siang, Ibu. Uh, kami bapak dari bapak tim bapak. Explore Feeling. Di hari ini kita coba mengeksplore sesuatu yang berada di desa... Desa Bunutan. Banjar Bunutan, banjar bunutan ba Oh, Desa Kedewatan ya. Ubud berarti masih ya? Kecamatan Ubud. Kecamatan Ubud. Kecamatan Ubud. Ya. Terima kasih loh kita udah diizinkan oleh... Sama... Uh, sama waktu kurun ini untuk bisa mengeksplor-eksplor mengeksplore, melihat-lihat dan kita memberi informasi ke sahabat-sahabat Singapura -sahabat di Nusantara siapa tahu mereka berminat mau ke sini dan Siap, Bapak. kalau rekomen kenapa enggak? iya Bapak, dengan senang hati, oh, iya. Bapak. maaf sebelumnya saya sama ibu dengan tari saya Bapak ibu tari iya, saya salah satu karyawan okay. di sini saya bertugas di bagian pronovis office, front office, ya oke okay. bisa kita jalan-jalan bu yuk yuk kita ikut yuk ini vila waktu kurun ini bertepat di di desa Kedewatan ini kalau kira-kira dari akses tercepat ke sini paling tercepat kita bisa tempuh hmm, berapa lama kira-kira? Ke Kota -kira? Ubud itu kurang lebih 7 menit, Pak. 7 menit ya dari Ubud ya. ya. Oke, okay, ini di front office-nya. Iya, jadi ini lobi kita ini uh -huh. di sini. Di belah ada uh, back of house ya? Oke.. Okay. Okay. Bisa kita kemana kira-kira? Bisa kita lihat? Boleh, di atas kita ada fasilitas spa boleh, yoga, boleh. yoga area Kalau mati, Boleh, tenang, boleh, boleh, boleh, boleh Boleh, boleh, boleh Fasilitasnya ada fa fasilitas yoga area? Di yoga kita ada, spa uh, Spa ada Kita punya restoran Restoran juga ada? Kita punya restoran di Loka, ada uh -huh. juga, Pak Dan public swimming pool public swimming pool. Ya. Itu untuk khusus yang untuk tinggal di sini atau emang untuk bisa untuk public mau ke sini? Oh, public kita juga open untuk public. Oke. Okay. Ya, ada cost -nya? Ada, Bapak. Kita punya beberapa promo untuk oh non-resident dan untuk oh. visitor. Oh Kalau oh. yang cuma mau berenang saja bisa. Hmm. Sebentar, menikmati makanan di restoran kita juga buka untuk sekedar berkunjung. Uh, treatment masak juga bisa, oh. ini, ini buat yoganya ini ya? Sudah yoga area. Kita. Wih, keren ya. Ini gapapa apa-apa nih? Oke oke oke oke, ini asik banget loh, sumpah sumpah asik banget sahabat eksplor. Kita di sini dimanjakan benar-benar sama alam. Udaranya fresh, seger, asik asik. Kita masuki ya, Pramana, Spa Oke, okay. emang ada khusus petugas sih, ya? Boleh masuk ya? Bisa, Pak tuh, waduh baru ada treatmentnya? ya, nah kalau untuk treatment sini berapa nih? sekarang kita ada promo uh -huh. untuk tradisional massage situ kita namakan pramana massage itu cuma seratus ribu rupiah. wow, asik asik, asik asik. nah kalau yang udah tinggal di sini dapat fasilitas free atau memang tetap ada kos lagi? tetap ada kos oke, ada kosnya juga, iya. sahabat nge-explore ada kosnya tapi jangan ngerobek kantong lah semua, cepek <laughs> ya ya ya ya, Ini sama juga ya ini Sama Bapak Oke okay. Kita kemana lagi nih Kira-kira nih Saya antar Bapak untuk Reset uh, restonya kita Boleh Sama nanti kita mau juga ngecek-ngecek Roomnya ya Boleh ya boleh. Jadi boleh. ini salah satu tobe yang kita Aha. Kita ada Ada gapura, uh, gapura ya Gapura besar Wih, Maaf nih Ibu tadi Total luas berapa sih Total ikan hampir 2, 2 hektar ya. dengan kapasitas segitu banyak dan roomnya, dengan villanya berapa-berapa? kita in total semua ada 25 25 villa? 25 jadi kita ada 18, terus kita ada sister company oh, sister. di sebelah timur namanya Asis Philips nah, okay. sana lagi 7 villa pak kita punya berarti di sini uh, villa-villa semua ya? iya terus nah, sampai bawah sana? Okay. di bawah sana juga ada kamar dengan tipe yang berbeda Kategori, think, ya, uh. itu kategori yang paling sulit ya itu yang ada kolam renangnya tapi kita mau yang bisa dapat pintu paling Oh pakai memang bener-bener viewnya ya. ya ini untuk Nah ini main restorannya kita main Pak. restoran memang kalau untuk breakfast restoran. dinner nah, bisa ya bisa Bapak Bapak mau lihat dulu atau Bapak mau langsung nah, dulu kita lihat-lihat dulu aja boleh ketemu Pak Jadi Pak bisa nggak? Angga wow kamu yang oh bila sultan ya oh, yang di atas tuh sama ada paling bagus tuh namanya gila sultan iya, tuh <laughs> itu kategori royal ayung pulvila itu kategori royal ayung ayung oke sahabat wisworld itulah kita tadi sebagian besar lah kita lihat ya kan yang fasilitas yang ada di apa wisworld watu burung pramana watu burung itu yang bertempat di desa kedewata ini di situ kita sudah dilihat tadi ada yang buat teman public swimming pool terus ada untuk juga juga ada dua khusus villa di depan tuh yang namanya villa Sultan juga tuh keren banget tuh terima kasih banyak tadi untuk impunya untuk jalan-jalannya kita kita mau lihat-lihat dulu kamarnya ya masalahnya ini yang mana nih nah ini yang kategori Royal Ayung Pool Villa Royal Ayung Pool Villa kata-kata ini kita cuma punya dua iya nggak berani, tuan rumahnya selesai <gulis> aja, mengikut aja kita punya dua saja iya ini yang.. oh yang yang tadi di masih ada tamunya tuh ya? iya, itu bisa lihat yuk wey, om pas si asko ah silamarin. memang benar-benar kayu semua ya? Hmm. nih, keluar rumahnya aja muka-muka langsung woooow taraaa ini benar bener, -bener. Hmm. amor, dia amor Wui. keren sahabat espor, sumpah itu yang dua ini ya, di bilang ya, itu ya kalau itu lagi-lagi angkali buat tamu ya, di panggilan ya ini hmm. memang sama favorit pak, karena view-nya langsung ke Paris wih keren serasa punya pribadi nih kalau kibicaranya <laughs> keren keren keren ini yang namanya Villa Royal, Wood Royal oh Royal wih namanya Royal Ayung Full Vila eh lidahnya beribet, kebanyakan oh, makan ini sih tempe sama tahu, jadinya agak serius susah bahasa Inggris ini nggak bisa, bahasa Inggris oke, terima kasih loh terus yang mana lagi nih? boleh-boleh nih? yang boleh nih? ah oh iya kalau untuk ini price berapa? kalau untuk ini, kalau, kalau bukan promo minimal, bukan promo? Ya. bukan promo, kita biasa jual di harga itu sampai juta. sampai, juta, sampai juta, juta, juta, juta itu waktu masih belum pandemi. Betul Kalau ini. sekarang Dan sekarang kita promo harganya dengan diskon besaran iya. cuma di harga ratus Wow, 2.500. Hey. Termasuk sarapan pagi untuk dua orang. Untuk dua orang ya. So. Sarapan dulu udah udah include breakfast untuk two packs Two person. lah Kasih-kasih Wah ini di sini ya kan <tuh> <Halo>. <tuh> Wih, keren keren ah nyesel lah. ini kayaknya nih cocok untuk yang honeymoon atau ya yang gitu-gitulah atau second honeymoon ya kan udah lama, udah boring jenuh dengan kehidupan kerja-kerja atau di.. di, di, di apa Oh, udah sibuk sama kemacetan segala macam pindah ke sini langsung BLESS di refresh otak kita men habis sahabat Singapore di refresh dan uy. back to zero lagi kayak Kay macam-macam kita apa? berangkat ke pom bensin itu loh dari nol ya weh <mostraratannya> <linco> <unggess> <tema> saya kira kacau <consumers> banget, alam banget keregat, keregat. ada batapnya water sebelum, kita jalan-jalan nih -jalan, udah capek yang agak kering <G Clear and water>. <Tak Psychik donuts> ini kita ngorokkan hehehe banyak pengertian aja mbak ini apa namanya mbak? lembah ayu apa? lembah <Tilengah> ayu lembah ayu aduh, lembah connector T ya. T ya. okay, ya. ya, tapi itu campuran kunyit sama wow Rasanya jamu, dada muda. Nama namanya Pramana Wacukrum Rupadi. Wow. Mohon maaf salah. Dan saya belum siap, Pak. Saya bisa di sini yang bathroom saja. Ya, ya, ya, ya. baru ya, ya. ya. ya, habis check out tadi. Jadi, kita kesempatan ini ke depan, <laughs> Romantik apa saudara-saudara Bapak, saudara-saudara karena kayak tadi kamar mandinya di aja, oh kamar mandinya kita lihat kita lihat bedroomnya masih tetap ada kita kalau boleh boleh di kamar bisa nonton juga sampai sore, woi bedroomnya memang memang bener pribadi ya memberikan tempat untuk di semi, open. semi open. tapi asik yang begini lebih ke alam bu, ini apa ini? Okay. ini untuk price ini. Ini, ini yang harga ini. ini antara 4 juta sampai, 4 juta 4 juta sampai 4 juta ya, normalnya dulu normal. yang belum banyak ini. sekarang kita promo dari harga dari sampai 1.3 hmm asik satu sampai satu ini yang sekarang kita cek ion pelles sweet sweet lemak yang manis ya. <laughs> itu pelles ya bukan pelles ya. ya. oke okay. oh ini dia dapat kuliah, ya? ya ini dapat tapi yang tadi di atas, di atas. Yang, yang yang yang disekat. dengan saya ikut kolam renang oh, kalau -kala, ini gak ada kolam renangnya ya 5 ruh, sidruh, sama terapai okay. ter kolam renangnya kan udah di depan gak perlu lagi Pembelum. ini betul-betul terima kasih oh itu lebih-lebih private ya ikan sini kak, kita lihat dulu kak tempatnya depan nya, konsep kepada sofa, bed, ada juga uh, di belakang pak langsung ini ya? ya. Wow. ini harga normalnya itu 2 juta, 2 juta, juta itu normalnya. Itu normalnya. Tapi sekarang kita rp 950, rp rp 900. coba Rp coba tepatnya kayak gini bayangin loh, dapat nah. nah, kita gas lah gak apa lagi cepat ya booking ya jadwalnya cepat ya terima kasih banyak sih aduh Kelasanya juga mendukung ya kalau ya mendukung juga asik kan kita bisa jalan-jalan kemana-mana -jalan mukilah kalau begini kita kayaknya sempat eksplor kita break dulu ya tadi kita udah jalan-jalan piling kita break main bola aja udah break ya okay, itu serakin yang ini untuk umum nih ya iya Pak. ada shower room sama toilet yang lebih, lebih. oh ini kalau okay. habis-habis habis renang, habis. habis masuk iya. kamar, masuk masuk dulu, baru bisa hmm. hmm. ya. kamar ada ya? kita bisa kita mau dong, senang, hmm. apa pake ya. Mau oh, pesan apa? Mau yang alkohol atau yang alkohol? Juga, jangan nah, alkohol Mau, mau jus atau milkshake? Gelshake mau deh? Milshake coklat Mau apa loh? Gelshake oh, ya? Rasanya apa aja? Ada strawberry, vanilla, sama coklat Serberi, vanilla, dan coklat? Kalau bagian siapa namanya? <laughs> oh. Namanya kutu oh. Gak ada, gak ada, gak ada. <laughs> Coklat Gak ada milkshake kutu, adanya vanilla dan coklat, coklat. <laughs> <laughs> Gak ada, adanya vanilla coklat dan coklat <laughs> <laughs> Aku stroberi. Semua nggak? Vanila. Vanila. Dia ya, vanila. Nah, di sini aja? Atau mau kita bawain ke kamar tuh di restoran? Kemana nih kita nih? Di sini aja dulu, kering, oh gitu. nggak nah, butuh. Sini aja dulu. Ibu <kuh> ya? Ntar ya? Sangat cuma. Tanya terhalus. Tanya, <tanya, <tanya terhalus. Singgah nggak? Singgah. Nggak tahu. Eh lupa sih cuma. Tanya. Lukas singgah. Kita cari jodoh aduh kasih lah ya aku lupa, siapa namanya tadi ya? Ari oh Ari, aduh keren baik sahabat setlor kita kan dari tadi udah jalan-jalan tuh inilah waktu yang paling enak hahaha, ya kan? nih kita udah mesen apa ya? kita pesan cemilan, cemuli, cemlas cemilannya kita nih ehm, turn fries Sosis grill, sosis pizza, watu kurung, Ye, lihat tuh. kamu apa tadi, milkshake, vanilla ya, Atau strawberry. Kita ibarat ke honeymoon berdua nih, ya kan? Biarin aja mereka-mereka, ada -mereka yang ngantri, berarti sono sialan banget tuh. Kenapa gitu? Pemilu lah, Perlulah. perjalanan lumayan loh. Tadi berapa? Ada satu jam lebih gini perjalanan ya kan? Ayo. Kita coba yang ini dulu nih. Pizza watu, kurung. Rasanya original dulu jangan kasih saus. Kalau kasih saus rasanya udah terkontaminasi sama ya, saus. Ini dulu originalnya dulu. Semenya enak. Hmm. Hmm. Ya banget. rasa lah kan crispy-crisminya mantap kadang baru kita cocok seperti normal pizza biasanya, tapi kelebihan pizza ini crispy-nya Gus, persatuannya gimana di dalamnya saya kurang tahu banget, saya juga gak ngerti. Tapi yang pasti enak banget rasanya, taste-nya kayak juga enak banget, daging ayamnya jadi enak banget, campur dengan ini apa namanya saus, nah, saya tanya so sambal. Kalau franchise-nya di mana-mana sama lah ya kan, fresh ini kan emang lengkap dia sebagai temannya dia ini. Coba, coba. Ini nih, ini nih. Tanya bayang ini kau. Wih, bedanya kecil tapi oke okay lah, nggak masalah. Ini bisa taruh sini aja dulu deh nih. Dengan, coba nyobain ini sosisnya. Yang orinya gimana rasanya ya kan? enak nih, ini yang original, belum kita pakai saus, kalau pakai saus terkontaminasi kalau, maten cara bakarnya, terus kasih saus sama, terus babir nih gini, enak banget ya, kita sengaja kali ya, kita kita cari western dulu western food dulu benernya dia ada makanan makanan lain nih coba nah kita lihat hmm. di sini ada appetizernya ever appetizer ah bisa mulutnya bilingual Kayak nggak lemari, harga-harganya juga nggak hmm. nggak kantong lah, dijamin lah di zaman-zaman krisis gini mah masih bisa kemakan lah ini. Mereka pandai mengemasnya, Indonesian foodnya juga ada macam macem nih, wajib masih goreng ikan ada nih, fried rice nih yang <laughs> wajib nih, ada ada sate, ada pop juga yang suka babi. Rata-rata ya kalau panjang tamu manca negara suka sih daging babi ya. Tapi kalau tidak di Indonesia nih kurang suka sama daging babi. Tapi kalau di Bali rata-rata makanan utama ya babi itu bah, banyak di sini. Banyak. Ada burger juga mem. Kita nyoba antara burger nih. Lupa aku tuh nggak burger. Sosisnya aja aku pesan tadi. Bageti, pizza dan berbagai macam. Inilah nanti bisa. Dilihatlah yang suka-suka nih, gelato suka kuliner Apa? Kita rekomend nih. Eh, enggak laper loh Aku cekuan -cekuan nih. lu cekuan-cekuan nih. lo harus minum nih. Aku tadi minum mau beri. Kalau lu kan itu ya. Hah? Dirima itu ya. Ma, stroberinya asli mah. Mantap. samuk yang begini mah. Waduh stabil kalau kayak gini lagi tambah hidup, <laughs> pasti stabil standar loh standar 2, langsung, hmm. mantap yuk makan sudah kita gas ke tempat yang lain tapi jangan lupa, subscribe, like, dan share, komen, ingat ada wajib hukum itu kalau nggak subscribe haram nanti, oke? Okay.